Wow, wow, wow, apa ini teman-teman? Wow, berwarna-warni. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wah, sepertinya ini mainan berlumpur ya teman-teman. Ya, sayang sekali ya. Mainannya jadi kotor semua teman-teman. Bagaimana kalau kita kumpulkan saja semua mainan ini? Lalu kita bersihkan teman-teman. Oke? Oke? Wah, ada keranjang ini, teman-teman. Oke, kita masukkan saja semua mainannya ke dalam keranjang ini, ya. Wah, wah, wah, apa ini, teman-teman? Lehernya panjang sekali. Wow, yang ini ekornya panjang. Wah, yang ini sepertinya ada siripnya, ya. Oke, lanjut, kita masukkan semuanya, teman-teman. Wow, kakinya banyak sekali Apa ini ya? Widih, yang ini ada capitnya teman-teman Wow, lumpurnya berwarna merah Wow, yang ini kuning Apa ya teman-teman? Wow, yang ini bentuknya lucu sekali Wow, lumpurnya hijau Apa ya ini teman-teman? Wow, ekornya panjang sekali Widih, ini juga lehernya panjang teman-teman Wow, bentuknya bintang Oke, teman-teman, sudah selesai. Saatnya kita bersihkan. Wow, air bersih, teman-teman. Oke, saatnya kita bersihkan semua mainannya, ya. Wow, ini apa ya, kira-kira, teman-teman? Lumpurnya berwarna merah. Wow! Ternyata war teman-teman Mantul Oke kita lanjut Apa ini ya teman-teman kira-kira Wow bintang laut Keren sekali Mantul Wow, wow, wow, apa ini ya teman-teman? Lumpurnya berwarna merah Wow, saurus. Wow, keren Giginya tajam sekali ya teman-teman Oke, kita lanjut teman-teman Wow, lumpurnya berwarna biru Apa ya kira-kira? Wow ternyata zebra teman-teman Wow mantul sekali Oke teman-teman kita lanjut di part 2 ya Jangan lupa subscribe Terima kasih